kita mendapatkan cedukan vitamin lagi nih persahabat ya momen di hari pertama lebaran leslar kali ini persahabat ya BBL ini bareng saudara bunda Leslie kejora persahabatnya masya Allah menjadi pusat perhatian luar biasa idola kesayangan kita ini semoga BBL menjadi anak yang soleh menjadi anak kebanggaan kedua orang tua amin ya robbal alamin berikutnya juga persahabat kita simak ini ada vlog Leslar terbaru nih hari ini persahabat ya Yang belum nonton silahkan langsung cus aja Ke channel youtube Leslar Entertainment Karena ini vlog vitamin bahagia nih untuk warga Konoha Karena ada pembahasan soal baby guzel nih persahabat ya BBL ini mau masuk pesantren karena persiapan untuk Bibi Guzel. Cie, Abang Fatih sedang mempersiapkan semuanya. Buat Bibi Guzel bersahabat ya, yang belum nonton, makanya saksikan channel Youtube Lansal Entertainment yang selalu menyuguhkan kabar-kabar bahagia dan vitamin-vitamin bahagia pastinya untuk kita semua. Di ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Ya, dari akun Instagram Ririn Fadisa mengatakan Amin, paling kenceng Min Katanya tuh, Masya Allah banget ya Kita aminkan, doa-doa baik Semoga dikabulkan oleh Allah Amin Berikutnya persahabat, kita simak juga Ini ada postingan potret Papa Bilar dan Baby L Yang sedang tertidur Kata Bunda Lesti, dua-duanya tepar tuh Habis main bareng Ketawa-ketawa bahagia Abang Fatih dan Bapak Bilar, ini dua-duanya tepar yang bersahabat ya Lelah sepertinya Masya Allah kita doakan yang terbaik Semoga Leslar selalu sehat, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Ini Masya Allah banget ya Kebahagiaan, semangat untuk warga Konohani setelah melihat asupan vitamin bahagia Yang selalu disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan salah satunya dari akun Mama Eda1998 Disini mengatakan di kolom komentar Masya Allah udah capek main dua-duanya bobok katanya tuh persahabat ya Habis main dua-duanya langsung tertidur nih Masya Allah banget pokoknya kita bahagia sekali ya Jangan lupa persahabat yang selalu mensupport, mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Berikutnya vitamin bahagia juga cedukan sore hari ini kita rapatkan nih, persahabat ya Masya Allah masih kecil aja, masih bayi aja BBL sudah banyak yang ngajakin foto bareng nih, persahabat Aduh, bahagia sekali Pasti orang-orang Cianjur Ketemu langsung dengan Abang Fatih Yang sangat ganteng ini, persahabat ya Momen ini diunggah kembali Oleh Anggun Leslar Anders Ada kalimat caption yang dituliskan Bintang utamanya, Masya Allah, katanya persahabat ya BBL menjadi bintang utama nih Lihat, Masya Allah banget Dan banyak sekali juga Tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Cinta cintamoza.com mengatakan Cucunya Indosiar, jadi peninma di desa Cibinong Aduh Masya Allah banget, pokoknya bangga Selalu dibuat bahagia oleh idola kesayangan kita Dan jangan lupa persahabat yang selalu men channel ini Biar selalu menyuguhkan kabar baik, kabar bahagia Dan selalu semangat, selalu kompak untuk mendukung karya-karya Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana persahabatnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru menarik selanjutnya seputar Lesti dan Rizky Milan. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.